bum, Pil River mulai melonjak. Nirvanaki yang kuat muncul menjadi gelombang pasang yang bergulir tanpa henti. Tampilan kekuatan dari Pil River jauh lebih menakutkan daripada sungai normal. Chen Zhen dan Wu Dao melayang di atas sungai Pil. Bahkan saat Nirvanaki yang padat menggedor tubuh mereka, pakaian mereka tidak goyah sama sekali. Mereka tampaknya menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk mempertahankan diri terhadap tabrakan dari Nirvanaki. Lindung diam-diam iri pada pemandangan ini. Inilah perbedaan kekuatan antara dia dan mereka. Mereka tidak berada di level yang sama. Sementara itu, para murid Desolate Hall bergegas ke sisi platform Pil River dengan mata mereka terfokus pada Pil River. Pandangan mereka dipenuhi dengan rasa iri. Pil River Head Immersion adalah peristiwa yang sangat langka yang terjadi hanya setiap tahun sekali. Nirvana Golden Key Yang diproduksi di kedalaman sungai Pil Memiliki efek bergizi yang sangat kuat pada praktisi tahap nirvana. Namun, sangat sedikit nirvana golden ki diproduksi setiap tahun. Kalau tidak, itu akan sangat membantu para murid aula desolate. Aku ingin tahu berapa hari bisa lindung bertahan saat ini. Ya, nirvana golden ki sangat kejam saat memasuki tubuh kamu. Itu akan masuk ke sistem saraf dan pembuluh darah kamu, bahkan mungkin mengancam jiwa bagi mereka yang tidak beruntung. Orang yang mendapatkan hak istimewa dari perendaman kepala sungai Pil tahun lalu adalah senior Fang Yun. Kan. Dia berhasil tinggal di sungai Pil selama empat hari. Petik 2. Mengingat kekuatan lindung saat ini. Aku kira dia harus bisa tinggal di sungai selama empat hari. Siapa tahu. Di peron. Semua orang melihat sosok muda yang berada di atas sungai Pil. Pada saat yang sama. Bisikan dan gumaman pecah dari para penonton. Apakah perendaman kepala Sungai Pil berbahaya setelah mendengar murmur itu? Molling dan rekannya memandang dengan panik ke Little Marten dan bertanya, "Awalnya Sungai Pil dibuat dari Nirvana Ki yang paling murni. Di kedalaman Sungai Pil, sejumlah besar Nirvana Ki bergabung bersama di bawah tekanan ambien. Seiring berlalunya waktu, perpaduan tersebut menciptakan energi yang sangat murni, yang dikenal sebagai Nirvana Golden Ki." Little Martin menjelaskan dengan gamblang. Ada nama lain untuk Nirvana Golden key jenis ini. Itu juga disebut Yuan Rocky, Yuan Spirit Ki, Mo dan yang lainnya terkejut. Ketika seorang praktisi tahap Nirvana akan melalui kesengsaraan Nirvana ke-7, Nirvana Ki di tubuhnya akan secara otomatis berubah menjadi Yuan Ki itu. Dari perspektif yang berbeda, situasi yang sama adalah apa yang terjadi dengan Nirvana Golden Ki di Sungai Pil. Nirvana Golden Ki akan terbentuk setelah melalui berbagai putaran fusi dan penyempurnaan. Hanya saja, Nirvana Golden Ki di sini tidak memiliki kesadarannya sendiri. Petik dua, jika seseorang dapat dengan sukses menyerap Nirvana Golden Ki di sini, tidak hanya itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kekuatannya, itu akan membuat proses Yuan dannya berkembang menjadi roh Yuan yang jauh lebih halus juga. Petik dua, ada manfaat seperti itu setelah mendengar ini. Moling dan yang lainnya terkejut. Membentuk Roh Yuan adalah langkah penting dalam tahap Nirvana. Ketika Roh Yuan diciptakan, bahkan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan, seseorang tidak akan mati seketika. Namun, meskipun Yuan Spirit agak berguna, tidak mudah untuk membuatnya. Risiko menciptakan Roh Yuan jauh lebih tinggi daripada melewati kesengsaraan Nirvana. Karena itu, Ketika mereka mendengar bahwa Nirvana Golden Ki dapat membuat proses menciptakan roh Yuan lebih lancar, mereka sangat terkejut. Memang ada banyak manfaatnya, namun, Nirvana Golden Ki bisa agak tidak terkendali bagi para praktisi di tingkat kamu. Saat kamu kehilangan kendali, tubuh internal kamu akan berada dalam keadaan kacau. Pada akhirnya, kamu tidak hanya berhasil mendapatkan manfaat. Tetapi kamu juga akan berakhir dengan banyak cedera internal. Petik 2. Selanjutnya. Nirvana Golden Ki tersembunyi di kedalaman sungai Pil. Jika seseorang ingin mendapatkan Nirvana Ki, seseorang harus memasuki kedalaman sungai Pil. Tekanan ambien di sana cukup untuk menghancurkan praktisi panggung For Yuan Nirvana. Itu bukan tugas yang mudah untuk menahan tekanan. Sambil menyerap Nirvana Golden key pada saat yang sama, Little Martin menjelaskan. Oh, begitu, semua orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah melihat ekspresi wajah semua orang, Little Marten hanya tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah sosok muda di atas sungai Pil. Memang, emas nirvana sangat kejam. Namun, itu tidak akan menimbulkan ancaman kematian bagi Lindong, yang telah berlatih keterampilan naga terwujud dari langit hijau. Ayo lakukan, di atas sungai Pil. Chen Zhen menatap Wu Dao dan tertawa kecil. Baik, Wu Dao sedikit mengangguk. Segera setelah itu, ekspresi wajahnya menjadi suram secara bertahap. Dengan gelombang lengan bajunya, Yuan Power yang tak terbatas dan kuat menyapu tubuhnya seperti gelombang pasang dan muncul menjadi baut buatan Yuan Power yang langsung jatuh ke sungai Pil. Kemudian, itu mulai diaduk dengan ganas seperti batang raksasa. Wash-wash-wash. Saat baut besar yang dibuat Yuan Power mulai bergerak, sungai Pil mendidih seketika. Gelombang dan arus melonjak hebat. Setelah itu, pusaran air berwarna hitam terbentuk dengan cepat di permukaan sungai Pil. Pusaran air membentang dengan cepat ke dasar sungai Pil. Pusaran air hitam pekat itu seperti mulut iblis, membuat rambut seseorang berdiri. Bas-bas. Jelas, pusaran air itu berkembang pesat. Saat lebar mulut pusaran air mencapai sekitar 100 kaki, pancaran keemasan muncul dalam kegelapan tak berdasar. Desir, sinar keemasan melesat keluar dari pusaran air seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit yang gelap. Akhirnya, ketika mencapai puncak langit, gelombang energi kekerasan yang abnormal meletus. Nirvana Golden Key, ketika semua orang di peron melihat cahaya keemasan melesat keluar dari pusaran air. Tangisan terkejut muncul dan mata mereka dipenuhi dengan semangat. Lindong, masukkan ke dalaman sungai Pil dan menyerap Nirvana Golden Key. Jika kamu tidak tahan lagi, hancurkan batu giok ini dan aku akan membawamu kembali. Chen Zhen meraung ketika sinar keemasan muncul. Dengan gelombang lengan bajunya, batu giok berwarna emas terbang menuju Lindong. Iya nih, tanpa ragu-ragu. Setelah Lindong menangkap giok berwarna emas di tangannya tubuhnya bergetar dan Yuan Power yang kuat menelan tubuhnya. Setelah itu, dia muncul menjadi seberkas cahaya dan melonjak ke pusaran air tanpa sedikit pun ketidakpastian. Saat Lindung memasuki pusaran air, Chen Zhen mengambil tindakan juga. Yuan Power tanpa batas menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh pusaran air. Segera setelah itu, pusaran air mulai berputar lebih lambat. Akhirnya, Pusaran air itu membeku dengan paksa. Fiu. Setelah melihat pusaran air membeku, Wu Dao menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, dia menarik baut raksasa yang dibuat Yuan Power ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pusaran air yang memancarkan sinar keemasan dan mengerutkan bibirnya tanpa sadar. Apa yang terjadi selanjutnya harus bergantung pada kemampuannya. Semakin lama dia bertahan di sana, Semakin bermanfaat baginya, Chen Zhen saat dia membersihkan tangannya. Menurutmu berapa hari anak ini bisa bertahan? Chen Zhen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Seharusnya sekitar lima hari. Gumam Wu Dao saat dia memberikan perkiraan konservatif. Lima hari adalah hasil yang agak bagus. Namun, aku kira perkiraan ini jauh dari yang kamu harapkan jauh di dalam hati kamu. Bukankah kamu selalu menjunjung tinggi dia? Chen Zhen tertawa, baiklah, perkiraan aku adalah delapan hari. Wu Dao mengelus jenggotnya dan menjawab. Chen Zhen sedikit terkejut, kemudian, dia mempertahankan ketenangannya dan melanjutkan, kamu lebih tumpul, dari apa yang aku tahu. Di antara generasi muda yang telah menjalani Pil River Head Immersion, hanya Ying Xiao Xiao yang bertahan selama delapan hari di sungai. Aku tidak pernah sekalipun percaya bahwa Lindung lebih lemah dari gadis itu. Wu Dao tersenyum malu-malu. "Lalu, mengapa kamu tidak berpikir tentang apa yang terjadi di masa lalu? Tahun itu, Senior Zhou Tong berbaring di ranjang Sungai Pil dan menyerap semua Nirvana Golden Ki sebelum keluar dari sungai." Chen Zen terkekeh. "Haha, Senior Zhou Tong adalah talenta luar biasa yang menguasai Grid Desolate Scripture." Aku tidak memiliki harapan seperti itu untuk Lindong. Wu Dao terkekeh. Kamu, Chen Zhen tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pusaran air yang memancarkan sinar keemasan dan berkata dengan lembut. Karena kamu memiliki harapan yang tinggi padanya. Kita akan melihat berapa hari anak ini bisa bertahan. Saat Chen Zhen menyelesaikan kalimatnya, dia berhenti berbicara sebentar. Kemudian.